Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi Elgato yang delay audio ya saat dipakai untuk main game baik itu konsol PS4 atau mungkin Nintendo Switch atau mungkin Xbox gitu ya dan ini kalau kalian pakai aplikasi bawaan dari Elgato nya itu akan delay dari secara visual ya Dengan audionya itu bisa dibilang e, tepat waktu gitu ya Atau mungkin real time Tapi untuk rekam bagus Dan untuk kayak main game itu menurut saya nggak banget gitu Karena kalau frame-nya kurang itu jadi semacam apa ya Semacam ada input delay lah ya Kalau di aplikasi bawaannya gitu Nah sedangkan di OBS itu gambarnya Real time 100% gitu ya. Jadi saat lo pencet memang benar-benar kayak gitu ya. Contohnya kayak gini. Tapi masalahnya ada di audionya. Dan di audionya ini kalau kalian mungkin udah nonton video sebelumnya gitu ya. Uh, ini kalian bisa tambahin untuk delaynya gitu. Kalian bisa pakai filter gitu. Nah cuman kalau kalian pakai filter dan audionya yang telat. Kalau audionya telat kan otomatis videonya lebih cepat kan. Berarti videonya harus dikasih delay. Berarti ya kalian nggak bisa main game kalian gitu ya dengan... Laptop kalian doang gitu karena ya saya yakin sih tujuan kalian pakai Elgato gitu ya kebanyakan ya biar bisa main game di laptop gitu ya tanpa harus pakai monitor atau TV gitu. Kalau kayak gitu yang nggak bisa karena ya delay gitu delay 650 milidetik itu ya lumayan kenceng gitu ya, menurut saya gitu lumayan mengganggu gitu ya. Nah, misalnya kayak contohnya kayak gini ya kami juga kalian juga bisa ada. Mungkin di sini saya pencet r 2 Nah itu delay-nya tuh audionya tuh telat gitu datangnya belakangan dan itu uh, dipastikan delay-nya 650 detik gitu Nah itu kayaknya kepanjangan juga sih untuk apa untuk opening dari tutorialnya tapi intinya kayak gitu ya Nah kalau kalian uh, tambahin filter itu bisa aja cuman nggak bisa kalian nggak bisa main lagi gitu ya dengan uh, monitor kalian atau mungkin dengan uh, laptop kalian doang gitu jadi itu bagus untuk merekam gitu nah cuman kalian bisa menambahkan opsi ke yang lambang gir ini gitu ya kalian bisa klik di sini dan kalian cukup klik yang advanced audio properties dan kalian cukup yang audio monitoring ini kalian jangan yang monitor off tapi kalian pastiin juga ya untuk uh, source-nya adalah elgato atau mungkin uh, video output capture ya kalau nggak salah atau video apa ya namanya ya eh uh, video eh oh ya, video capture device ya dia ya, pokoknya yang ada lambang kamera lah ya Nah kalian cukup klik yang diri ini kalian cukup klik advanced audio properties dan kalian cukup uh, klik yang monitor off ini kalian cukup ganti ke monitor only ya atau mungkin monitor and output enggak tahu juga sih bedanya apa cuman yang sering saya pakai adalah monitor only dalam kurung uh, mute output gitu ya kalian bisa klik aja di situ dan pasti juga tracknya kalian Pisahin gitu ya dan bedain jangan sampai uh, numpuk gitu ya untuk tracknya jadi karena di disini untuk speakernya adalah yang dua gitu jangan yang Elgato nya ini yang dua juga cuman ini namanya bukan, bukan Elgato ya untuk defaultnya tadi kan video capture device jadi di sini sudah saya ganti juga namanya jadi Elgato dan setelah itu kalian bisa ke exit gitu ya dan setelah itu kalian bisa matiin gitu ya matiin ke Elgato ini ke properties gitu ya kalian cukup matiin yang yang direct soundnya gitu kalian matiin aja ke capture audio only gitu ya kalian klik ok dan nanti ini audionya bakal jadi real time gitu ya, atau mungkin nggak akan ada delay lagi yang delay 650 detik itu nggak akan ada gitu ya contohnya kayak gini Nah contohnya jadi Kayak ya 100% lah ya Nah yang saya rasain itu beda banget sih ya Dari aplikasi bawaan Elgato nya sama OBS Kalau di aplikasi bawaannya itu ada Beberapa frame yang uh, bisa dibilang Apa ya kurang gitu atau mungkin dikurangin nggak tau juga dan memang di forumnya pun uh, Banyak yang nyaranin nggak pakai Uh, aplikasi itu, karena itu adalah aplikasi preview dan kalau dari preview itu memang agak sedikit frame-nya kurang jadi kalau misalnya kalian um, pakai kamera ya misalnya contohnya kayak game person kayak gini gitu itu kadang-kadang kalau misalnya kalian kayak cuma sedikit gitu, itu kayak terlalu banyak gitu ya muternya dan itu jujur ngeselin banget kalau kalian misalnya kayak di game hack and slash kayak God of War misalnya yang saya rasain kayak gitu. Dan di OBS ini jujur enak banget gitu tapi itu audionya gitu ya yang uh, bermasalah gitu tapi setelah kalian setting ke audio yang ada lambang gir ini jadi enggak jadi masalah gitu ya jadi uh, lebih enak aja sih gitu ya jadi uh, 650 milisecannya itu udah enggak ada dan mungkin kalau kalian baru pakai Elgato juga dan gato tahu juga cara settingnya jadi itu adalah cara settingnya dan saya enggak saranin kalau kalian pakai properties dan untuk yang audio video output modenya ini kalian ganti ke Direction atau ke wave out itu enggak saya saranin dan kalian misalnya tambahin buffering gitu karena jujur nggak ada sih yang ngasih video tutorial kayak gini gitu karena kebanyakan sih mereka yang ngasih video tutorial tentang OBS campur ke konsol begitu Xbox ke PlayStation atau mungkin Nintendo Switch itu kebanyakan mereka nyaranin pakai buffer gitu ya bufferingnya kalian enable dan Capture audio only nya ini kalian ganti ke direct sound gitu dan itu bakal jadi delay gitu entah kenapa mereka banyak yang nyakin kayak gitu dan saya nemu sih video yang uh, pakai yang audio output ini gitu dan ini memang benar-benar apa uh, kerja gitu dan ya jujur menurut saya sih enak aja sih kalau misalnya enggak delay gitu memang siapa juga sih yang mau delay gitu ya dan ya enggak enak aja gitu ya menurut saya kalau dilihat kayak gitu dan ya itu dia intinya gitu untuk video tutorialnya kayaknya lebih banyak obrolnya pak ya mungkin ya seperti biasa gitu ya seperti Tutorial seperti biasa gitu di channel ini memang kebanyakan ngobrolnya gitu tapi intinya itu doang sih ya, untuk cara mengatasinya gampang banget Kalian cukup ke setting doang gitu mungkin karena uh, banyak juga ya yang bilang uh oh, kok tutorialnya terlalu cepet jadi saya kebanyakan ngulang gitu Kebanyakan ngulangi tutorialnya kalian cukup ke gear dan kalian cukup ke advanced audio properties dan kalian ganti ke monitor only gitu ya Kalian bisa ganti ke monitor and output nggak tahu juga sih bedanya apa cuman yang saya pakai adalah monitor only gitu dan mungkin sedikit tips juga ya sedikit tambahan sebelum ke penutupan gitu kalau kalian mau main gitu ya misalnya nih kalian mau main uh, game PS4 kalian atau mungkin konsol kalian dengan OBS tanpa delay audio dan tanpa delay visual karena di OBS itu kalau laptop kalian enggak kuat gitu ya yang saya alamin jadi previewnya tuh double itu bakal jadi nge gitu dan caranya adalah kalian bisa klik kanan seperti ini dan kalian bisa klik yang full fullscreen projector dalam khung preview. Kalian bisa klik di monitor mana atau mungkin ya kalau kalian nggak pakai monitor atau pakai layar laptop doang gitu ya, cuma ada satu gitu. Kalian bisa klik aja yang mana gitu ya layarnya misalnya contohnya kayak gini misalnya. Nah, di sini kita bisa ke window dulu mungkin ya karena di sini juga saya mau setting juga obs -nya. Dan di sini kalian cukup klik kanan di sininya, kalian cukup ganti ke yang uh, enable previewnya di sini, yang enable previewnya kalian uncheck gitu. Nah, tujuannya apa? Jadi, biar ngelag ng nge Pak. Eh, entah kenapa, kalau previewnya double, misalnya yang preview di sini jalan dan OBS-nya juga jalan, itu jadi nge aja gitu. Dan nggak real time aja, apalagi kalau misalnya game kayak God of War atau mungkin yang saya rasain sih, mungkin kalau God of War enggak terlalu masalah ya, karena game. Uh, single player offline gitu beda dengan monster hunter yang online dan kalau misalnya fps-nya kurang gitu ya uh, jadi kayak ada patah patahnya gitu tuh jujur menurut saya uh, kurang enak gitu untuk dilihat bahkan nggak enak banget gitu tambahan lagi ya saya janji ini terakhir gitu ya kalian bisa klik kanan di sini kalian bisa klik full screen dan kalian bisa klik monitornya lagi kalau kalian tadi udah uh, window kan misalnya atau mungkin uh, mode window kalau kalian misalnya mau main full screen gitu contohnya kayak gitu dan setelah itu kalian bisa main gitu ya udah kayak udah kayak gitu aja dan jangan lupa untuk mematikan Uh, preview yang double atau mungkin preview yang di OBSnya tadi gitu ya dan ya kayaknya cukup segitu doang saya untuk videonya kayaknya udah kepanjangan dan ada sedikit tambahan juga dan kebanyakan ngobrolnya seperti biasa gitu ya di channel ini gitu <laughs> Jadi, video tutorialnya tadinya saya mau bikin singkat tapi ya takutnya ada yang bikin oh terlalu cepet terlalu loncat-loncat uh, gitu ya kayak gitulah lah ya tapi kayaknya nggak ada juga sih yang mikir kayak gitu, tapi ya udahlah ya. Ya udah gitu, nanti mungkin saya akan edit juga, jadi lebih uh, penek juga videonya.